Gilbar FC adalah aku. Gilbar FC adalah kamu. Gilbar FC adalah kita. Kita adalah satu. Gilbar FC bersatu. Lihat, kita adalah satu di keluarga besar Gilbar FC. Sabtu sakit maka akan Semua merasakan sakit juga FC adalah kamu Jilber adalah kita Kita adalah satu jiwa FC bersatu Gilber FC adalah kamu, Gilber FC adalah kita, kita adalah satu, Gilber bersatu. Selangkah Jembi, selangkahlah kita lewati besar.